Halo sobatku semuanya jumpa lagi di F2T channel kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman semuanya ini adalah rumah satu rumah yang berlokasi di pusat kota tepatnya di jalan Parit Aji Muksin 1 atau Parit 1 ini akan dijual teman-teman nah posisi ini pas berdekatan dengan tepi jalan Oke okay, teman-teman eh uh, ini di sini lokasi parit berbatasan dengan tanah pemilik pemerintah yang akan dibuat jalan Nah untuk lebih jelas kita coba masuknya Itu. iya pak ini kamar buka apanya ada orang oh, ada orang sedikit ada pak ya ini ada dulu ya saya masuk aja ya? saat diwawancara beliau berkenan dan mengizinkan untuk mempublish video ini ya. ada lampu ke Pak ya Lampu ini ya. kamar yang ada Sansa kamu ada seharusnya Coba nih UwC UwC ini sih? ya masih tak boleh kamar ni. Kamar juga nih? Ada nang tidur, ada nang ndak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kamar nih. Mm. Uh. Itu kamar siapa, Pak? Kamar saya yang ada di kampung saya. Oke, lokami. Ini? Hmm? ini apa nih? Kita nak kosong. Sampai ke mana, Pak? Itu tanah nih. Mana? Itu, itu. empat Sampai. Oh, pagar itu. Heeh. Hmm. Guys, itu sampai ke batas rumahnya. Hmm. Rumah orang itu kita nabir tanahnya. Oh, sampai sini Pak ya. Hmm. Tanahnya batik sampai sini Pak. Oh. Luas tanah. Oh, Oke. Okay. Kecil. Kau banyak-manyak. Berusaha. <laughs> Pak, kita coba ke atas Pak. Bapak tinggal dengan siapa Pak? Anak. Hah? anak Lah nah, ini siapa nih Pak? Ini pas siapa Yang di rumah sini Ngontrak Ngekos Ngekos oh, Ngekos di atas Ngekos kan? Ngekos nah, ya. bapak. bapak tuh Ngekos Ngekos Ngekos Ya? Ya. Ada tiga kamar. Ada berapa kamarnya, Pak? Sini, bapak, ya ini bak ini anaknya ya, hah? ini ada wc nih ya? WC. Oke. Oke ini pemandangan dari. bocor kahnya oh kosong oh, wow. Nah kalau yang ini tempat untuk garasi mobil ini bisalah untuk membuat mobil dan motor teman-teman Batasnya sampai mana Pak? Matasnya sampai sini enggak? Nih. Oh tengah-tengahnya ya Oke okay. okay, teman-teman Sekian dulu ulasan pada video kali ini Jika teman-teman ingin bertanya Silahkan komentar di bawah ya Dan klik like jika kalian suka Dan jangan lupa subscribe video ini Oke okay, sampai ketemu di video-video lainnya